Puluh wisata Indonesia yang mendunia, satu Candi Borobudur yang berada di Jawa Tengah, 2. Kawah Ijen yang berada di Jawa Timur, 3. masih di Jawa Timur ialah Gunung Bromo yang kerap dijuluki sebagai ngeri di atas awan, 4. Bromo juga dianggap sebagai Grand Canyon. Indonesia 5 Lawang 1000 Di Jawa Tengah 6 Pulau Padar Yang berada di Nusa Tenggara Timur 7 Mirip seperti Pulau Padar yaitu Bukit Warinding Di Nusa Tenggara Timur 8 Danau Toba Yang ada di Sumatera Utara 9 kepulauan drawan yang ada di Kalimantan Timur. 10 Raja Ampat yang ada di Papua.